Mengenai acara Dangdut Akademi 5 Jawaban dari pertanyaan kamu Nih, persahabat ya, ternyata ada jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Semua yang ingin ikut mendaftar audisi Dangdut Akademi 5 Disimak di slide berikutnya Ini ada sebuah pertanyaan Pendaftarannya bayarkah kakak Ada jawaban, tidak dipungut biaya apapun alias gratis Dan pertanyaan berikutnya Sampai kapan audisi online The Academy 5 dibuka? Per jawabannya, periode pendaftaran 7 Februari sampai 31 Maret 2022. Kita lihat juga persahabat ya ke pertanyaan berikutnya. Setelah daftar audisi, gimana kelanjutannya? Jawabannya, kalau lolos akan dihubungi oleh tim Indosiar melalui telepon WhatsApp dan atau email. Pertanyaan berikutnya, batasan usia untuk pendaftarannya gimana kak? Jawabannya... Berusia 14 sampai 25 tahun atau kelahiran dari 1997 sampai tahun 2008 Dan kita lihat juga untuk pertanyaan berikutnya Kalau pakai kartu keluarga boleh enggak? Nih, jawabannya boleh Pendaftaran bisa mengupload KTV asli atau kartu keluarga untuk yang belum memiliki KTV dan untuk berikutnya persahabat ada info nih hati-hati penipuan jangan sampai terkecoh calo atau oknum yang iming-iming lolos dengan pembayaran karena audisi online ini gratis tuh persahabat jadi ya, simak baik-baik hati-hati penipuan karena audisi online ini gratis mudah-mudahan persahabat ya ada kejutan bahagia mudah-mudahan semoga bunda Kejora menjadi juri di acara live. Dangdut Academy 5 di Indosiar Untuk ke kabar berikutnya juga persahabat Kita mendapatkan info dari salah satu fanbase Luar biasa yakni L2W.id Ini menginfokan persahabat ya Kita semua warga Konoha yang ingin mendukung Memvoting Bunda Lesti Dan Papa Rizky Bilar Di ajang SCTP Music World 2022 Ini tentunya bisa berdonasi pulsa Kita lihat dan simak persahabat ya info Selamat siang, jadi donasi pulsa untuk SCTV Music Award masih dibuka ya. Kami bagi menjadi dua untuk Jukes dan SMS juga. Jadi buat kalian yang ada rezeki lebih dan mungkin tinggal di luar negeri atau di Indonesia, yang mau berdonasi buat SCTV Music Award bisa segera DM L2 wid ID semangat voting ya, guys. Total konsisten, stand, vote idola kita di semua platform. Ini info penting banget ya untuk kita semua warga Konoha yang ingin selalu mendukung. Memvoting idola kesayangan bisa juga untuk berdonasi tinggal langsung DM Instagram L2WRTID. Ke kabar berikutnya, vitamin bahagia di siang hari ini kita dapatkan langsung dari Papa Pilar ya. Perhatikan nih. Wow, Masya Allah banget ya. Ternyata di rumah Leslar siang hari ini kedatangan tamu spesial. Andre taulani persahabat ya dan sekaligus memberikan hadiah. Wow sebelumnya banyak hadiah yang diberikan kepada BBL ada mobil Ferrari tuh persahabat ya dan tentu sekarang hadiah dari Om Andre itu adalah motor persahabat ya disimak dan diperhatikan hadiah motor yang diberikan dari Om Andre untuk BBL, do masya Allah banget, ya, berkah dan barokah. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizki. Bilar momen ini pun, persahabat diunggah kembali oleh akun Tuti Erskel Lovers, ada kalimat ganteng juga yang dituliskan. Masya Allah ada Bang Andre Taulani di rumah Abang L Komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Firis underscore 9 Mengatakan di kolom komentar Kemarin habis dapat Vespa main dari fans Leslar Sekarang dapat motor-motoran juga Masya Allah luar biasa ya rezeki adalah kesayangan kita Dan kita lihat juga para sahabat Ada unggahan Komentar juga yang diberikan dari akun aquarius 569 mengatakan, Om Andre, Om Taulani, makasih om. Katanya itu Masya Allah banget ya. Yuk sama-sama kita juga nih ucapkan terima kasih ya kepada Om Andre yang sudah bersilaturahmi. Yang sudah berkunjung dan memberikan kado hadiah spesial motor-motoran. Untuk Baby yang kita lihat nih, unggahan dari Papa Bilar. Wow, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik dan kabar bahagia kolaborasi Om Andre dan Papa Bilar bersama Leslar pastinya. Doakan yang terbaik, semoga lancar. Semoga semuanya dipermudah, amin. Kita masih menunggu kejutan baik dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.